Nama gede Swatnyane, nama warungnya Warung Nyoman, itu berdasarkan atas nama bapak saya. Jualannya itu ada nasi soto, dimana sotonya itu ada soto bakso dan soto sapi. Warungnya sendiri sudah berdiri sejak kapan? Warungnya berdiri sejak 1989. <tuk> Kalau dari awal itu, pertamanya itu soto sapi aja. soto sapi sama nasi. Itu idenya awalnya karena orang tua saya, ya khususnya bapak saya itu uh, suka makan soto sapi. Mungkin karena dari situ ya mungkin ada terinspirasi lah untuk jualan soto itu. Jadinya ya ada salah, ya enggak salah satu sih. Banyak sih dari customer untuk gitu, ngasih ide untuk ditambahin bakso. Jadi ya sekarang sampai sekarang diisiin bakso. Untuk saat ini jam bukanya jam 12 siang, tutupnya jam 11 malam. Satu porsi dapatnya nasi, soto, sama minum. Dari pertama itu, diisiin kecap asin secukupnya, disitu merica, setelah itu seledri dan bawang goreng. Hanya itu aja sih, tanpa bumbu yang lain. Dan, dan terakhir, sotonya sendiri jadi di, di dalam soto itu. Nanti di, dikasih ada daging, babat, urat, bakso, kalau itu tambahan, itu ada lobak juga, ada tulang muda, ya tergantung selera. Jadi kalau minta yang campur, mungkin saya campur semua, tapi kalau ada request yang lain, ya saya mengikuti requestnya itu. Jadi dasarnya turun-temurun apa yang menurut? Turun-temurun, dari orang tua saya sih. Baru saya generasi kedua jadinya. Kalau harga dari soto bakso, dicampur bakso itu 20 soto aja 15 nasinya 5000 Dari awal udah ada, ada. kalau dari awal itu di pertama di depan, seberang jalan di depan. Itu karena dulu kalau nggak salah itu ada sempat ada penggusuran karena nggak boleh pedagang kaki lima sempat. Saat itu, ya pindahlah ke sini sampai saat ini. Untuk sekarang cabangnya total tiga. Yang pertama di sini, Jalan Kota Teater. Kedua di Taman, Taman Gria. Eh, ya di Taman Gria, yang ketiga di Taman Giri. Untuk saat ini pesannya sikit ke sini. Tapi kalau untuk online uh, belum terdaftar sih. Tapi kadang bisa untuk order manual itu masih bisa. Jam ramenya jam yang padat, jam berapa Pak? Di sini, untuk sekarang itu dari jam setengah enam sore sampai jam sembilan malam. Itu yang paling padat. Hari bisa habis berapa harus... Kalau dari porsi mungkin seratus mungkin mangkok. Halo Bro Ensis, info dan pasar. Ayo datang ke warung nyoman soto babat plus bakso di Jalan Kuta Teater. Kami buka dari jam 12 belas siang sampai jam 11 malam. Itu kami menyajikan soto sapi plus nasi. Ayo, saya tunggu kedatangannya untuk di Warung Nyaman